Hai para suami dan para istri yang lagi nonton Hari ini udah pada ngobrol belum sama pasangannya masing-masing? Belum? Ya udah, pause dulu videonya Lalu panggil istri atau suaminya ngobrol-ngobrol dulu Soal apa aja deh yang penting ngobrol dulu sama suami atau istri Apalagi ada sesuatu yang penting kan enaknya diobrol Tahu nggak sih kasus perceraian di Indonesia tiap tahunnya nih makin meningkat. Pada tahun 2019 BPS mencatat ada sekitar 439 ribu kasus perceraian. Banyak juga ya. Dan jumlah ini hampir seperempat dari jumlah total pernikahan yang terjadi selama tahun 2019. Wow. Alasan dibalik perceraian ternyata lebih dari 50% perceraian ini terjadi karena perselisihan atau pertengkaran. Hmm, kan? Makanya ngobrol sama suami sendiri, sama istri sendiri, kan mereka adalah orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang bersumpah setia menjadi pendamping kita sehidup semati loh. Memang kondisi masing-masing keluarga nih pasti berbeda-beda ya. Belum lagi pengaruh budaya yang sudah melekat. Nah terbukti dari hasil survei ini masih ada nih. Keluarga tradisional, di mana istri bertanggung jawab untuk urusan anak dan urusan lainnya di dalam rumah, sedangkan suami bertanggung jawab untuk bekerja dan urusan di luar rumah. Dari keluarga tradisional itu, hanya 41% suami dan 61% istri yang menginginkan perubahan. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Ungkapan itu nggak cuma soal tabung-menabung, tapi juga buat perasaan dan masalah-masalah yang dipendam. Akhirnya, jadi bom waktu deh yang bisa meluluhlantahkan pernikahan. Ngobrol itu banyak manfaatnya kok. Dengan mengobrol, masalah demi masalah ini bisa dibicarakan dan diselesaikan dengan baik antara suami istri. Menurut psikolog anak dan keluarga, cukup 15 menit sehari luangkan waktu untuk ngobrol, berinteraksi langsung sama pasangan. Tapi supaya obrolan itu berkualitas, tanpa gadget ya. Dan lebih bagus lagi nih kalau ditambah komunikasi nonverbal Bisa sambil dielus-elus, sambil dibelai, sambil pelukan juga bisa. 15 menit dari 24 jam, pasti bisa yuk luangkan waktu buat ngobrol sama pasangan. Susah membuka pembicaraan? Ini bisa dibuat lebih rileks dan hangat sambil minum teh. Bikin obrolan jadi lebih nyantai. Dari obrolan-obrolan itu, komunikasi bersama pasangan menjadi lebih berkualitas dan pasti keluarga akan jadi lebih bahagia. Pasti mau kan hidup bahagia sama suami dan istri tercinta? Nah ingat ya, komunikasi berkualitas itu perlu. Jadi setiap hari, luangkanlah waktu. Ngobrol dengan pasangan, bebas dari gangguan. Cuma kamu, pasanganmu, dan secangkir teh untuk hangatkan suasana. Jadi, mari bicara. Nah, lalu komunikasi seperti apa sih yang perlu kita jalin sebagai pasangan suami istri? Ini enaknya diobrolin bareng teman saya, ada Tasya, Camila dan juga Randi Batiar. Halo teman-teman. Hai. Hai. Apa kabar Tasya dan Randi? Baik. Baik, alhamdulillah. Masya gimana sih gimana? Saya baik-baik juga, tapi penasaran nih, aku tuh pengen tahu dari kalian berdua. Tasya dan Randi, sebagai pasangan muda, bagaimana sih sebenarnya kalian mengatur kesibukan nih? Sebagai profesional, suami istri juga, dan saat ini sebagai orang tua. Mungkin bisa dijelasin. Iya, jadi kalau sekarang kita lebih banyak di rumah aja, hmm? lebih enak ya ngaturnya, ngatur waktu antara uh, pekerjaan, uh, terus juga bermain sama anak, mengurus pekerjaan rumah tangga, sama waktu untuk time kita berdua. Uh, karena biasanya um, lebih terschedule gitu kegiatan kita, hmm. jadi lebih enak bagi waktunya juga. Hmm. Yang jelas, masing-masing uh, dari kita udah sepakat kira-kira porsi uh, tanggung jawab dan juga kesibukan kita seperti apa. Kalau dari Randi gimana? Sekarang aku dan Tasya sama-sama orang -sama yang aktivitas hmm. di luar rumah. Semenjak pandemi ini aku work from home terus nih. Tas saya juga jarang banget namun pekerjaan syuting di luar rumah. Okay. Jadi bersyukur banget, alhamdulillah karena kita jadi punya waktu lebih banyak untuk bisa berkumpul sama keluarga. Ah, iya sih benar ini benar-benar apa ya blessing in disguise gitu ya meskipun memang kita terdampak pandemi tapi akhirnya pasti cute time bersama dengan keluarga jadinya banyak dan bisa digunakan sebaik-baik mungkin. Nah tapi pengen tahu juga dari Tasya um, gimana sih sebenarnya perjalanan kamu nih dari single terus akhirnya sekarang sudah tiga tahun um, menjalani hubungan sebagai suami istri. Um, perjalanannya kita kalau kenal deket kita tuh udah dari tahun 2012. Dari awal kenal, kita udah ldr <laughs> Itu aku <laughs> pertama udah kali kenal ya? Randi. Iya, aku masih, aku masih di UI sekolah. <laughs> terus Randi kuliahnya di ITB gitu kan. Jadi dari awal juga udah ldr Jakarta Bandung. Kita ketemuan kayak sekali sebulan. <laughs> iya, jadi masih jarang-jarang masih banget ketemuannya. Jadi <laughs> komunikasi tuh masih lebih banyak juga secara online gitu ya. Jadi beda ya kalau ngomongin komunikasi. Uh, kalau sekarang dunia itu lebih banyak online kalau aku dulu banyaknya online, <laughs> sekarang aku lebih banyak ketemu. Kalau dunia sekarang udah ngurangin ketemu orang kan, jadi kita berbalikan. <laughs> ya. Tapi berarti kalau kenal kalau ketemunya ya bener -bener. gak sering-sering banget, setiap ketemu quality time banget dong, bener-bener cherish every moment gitu nggak? Iya betul banget. Jadi kita sangat-sangat menghargai um, waktu dan momen yang bisa kita spend berdua. Kalau bisa tuh kalau um, ketemuan apa pas masih LDR gitu ya, enaknya tuh ngobrol, ngeteh bareng, terus jadi daripada kayak nonton film gitu, aku sama Randy dulu lebih suka ya kalau misalkan ada waktu untuk berdua ya kita ngobrol aja, nongkrong bareng, terus ngeteh bareng gitu kan karena kita sama-sama berdua suka minum teh. Ah. That's so sweet. Tapi, pernah gak sih kalian nih merasa uh, canggung gitu untuk menyampaikan uh, pendapat gitu, atau unek-unek ke pasangan kalian setelah nikah? Pernah gak ada momen-momen kayak gitu? enggak hmm, <laughs> ada sih kalau untuk <laughs> mengumumkan <Mengungkapkan laughs> pendapat ya, <hari> Iya karena ngomong iya ya udah saya ngomong aku perasaan aku sama pendapatku terus kayak kita sama-sama hmm. ngobrolin misalnya kita punya perbedaan pendapat hmm. kita diskusikan terus kayak mencari satu solusi untuk pendapat kalau misalnya kita bicara mengenai dunia um, saat ini gitu kan banyak banget distraksi itu kita um, almost 24-7 seven uh, pegang telepon gitu apalagi dengan Wfh ini pastinya semua pekerjaan tuh ada di telepon kita nah Kalian uh, punya nggak sih momen tanpa distraksi? Um, ada nggak momen spesial yang emang kalian bener-bener uh, udah deh kita berdua aja yuk kita. Gitu. Kita selalu nyempetin nih untuk ngobrol sambil ngeteh karena kita berdua suka banget minum teh. Hmm, jadi kita punya momen ngeteh bareng yang kayak itu momen sakral kita berdua, cute time kita berdua, nggak boleh ada distraksi. Kayak misalkan pagi uh, setelah sarapan kita minum teh dulu berdua kita ngobrol bareng. Um, terus atau enggak malam uh, jam jam enam sore gitu kita bikin pulse kalau setelah jam enam kita udah nggak boleh lagi lihat kerjaan dulu kita break dulu dengan minum teh yeah, yeah. tanpa distraksi nggak boleh lihat handphone nggak boleh sambil baca whatsapp nggak boleh sambil scrolling, scrolling instagram <laughs> apalagi sambil kerja kan yeah, yeah, yeah. jadi itu jadi momen momen kita berdua tuh untuk uh, ngobrol relax sambil minum teh dan yang udah juga jadi macam-macam ya? Iya banyak banget, macam-macam sih topiknya Dari mulai kayak tentang Arasha Terus kayak tentang hari kita, ngapain aja Seharian, okay. challenge apa aja yang kita hadapi Terus bahas plans dan rencana-rencana kita juga Sampai bahas jokes right Cek <tuk <tuk> <hari ini>. <tuk> <tuk> <tuk> oke oke baik uh, Tasya dan Randy kita break dulu uh, karena saya juga akan mengundang teman saya nanti seorang psikolog untuk lebih memahami problematika pernikahan di sesi selanjutnya hmm. di enaknya diobrolin. Sebenarnya gambaran ideal komunikasi yang baik antar suami istri itu seperti apa sih? Apa-apa harus diobrolin dan ngobrol itu udah harus jadi kebiasaan kita karena kebetulan kan suami saya ini bukan dukun ya nggak bisa baca pikiran saya kan. Betul. <tuk>